Tembak-tembak boy-boy. Tembak Turunkan kembali. Yes, Belum mau dia bosku. Kita coba diturunkan kembali perlahan lewat. Anjir. Gak kena lagi co. Lewat. Dikasih lewat terus ini bosku. Masih dikasih lewat terus. Aduh. Ini cukup sulit ya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 masih bareng get up kaca ya Untuk linknya uh, yang ingin nyobain main di situs ini Untuk linknya uh, udah kita sematkan di kolom komentar Tinggal kalian klik dan otomatis akan langsung diarahkan ke form pendaftarannya bosku Dikit lagi cok kagak mau ngasih Dinya kagak mau ngasih Belum mau ngasih memang ya Belum saatnya kita dikasih mungkin Kita cobain lagi